Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya, Bambang Srebno Kali ini masih setia untuk belajar bersama berbagi ilmu sederhana Semoga bermanfaat Pada kesempatan kali ini, akan saya sampaikan Yaitu cara membuat folder pada file atau dokumen yang akan kita buat Mayalah kita ikuti bersama-sama yang pertama kita buka file kita, kemudian kita buka file untuk menyimpan, misalnya seperti ini, akal data atau file-file kita yang masih tercecer ini, kita tempatkan dalam satu tempat yang namanya folder seperti ini, folder, supaya tidak tercecer bahan baru yang namanya sama atau mungkin yang bijinya sama kita taruh dalam satu folder Dan bagaimana cara membuat foldernya ada dua cara yang pertama adalah kita ini kita klik home kemudian di toolbar ini ada kita cari new folder ini kita klik maka akan muncul new folder yang akan kita pilih nama sesuai dengan folder kita misalnya ini sebagai tempat, tempat eh, administrasi ujian misalnya kita tulis ujian nah, ini cara yang pertama cara yang kedua apabila di toolbar kita ini tidak ada tampilan ini lalu bagaimana cara membuatnya cara membuatnya adalah di mana kita akan menyimpan misalnya di P ini ini kita klik kemudian di sini kita klik kanan kemudian kita cari tulisan new kemudian kita cari folder maka di sini akan tampil new folder seperti tadi kita beri nama misalnya u uh, tadi ujian sekarang misalnya Administrasi, bisa seperti ini. Nah, kemudian sudah kita ganti, sudah jadi fotri kita. Tapi kita pilih nama Administrasi. Ya, ini maaf tulisannya. Demikian cara mudah membuat folder apabila ada di tampilan sini tinggal kita klik. Namun apabila tidak ada kita bisa klik kanan tempat menyimpan di lokalnya. Kemudian kita cari new dan folder. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabilahi Taufiq wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.